Tulus agar segera bertemu denganku di kemudian hari, tanpa harus menakutkan lagi hatinya untuk siapa. Karena semuanya sudah ada takdir yang selalu ada di setiap diri manusia. Justru aku harus bisa bangkit dari zona ini, zona dimana hati dan pikiran selalu takut akan cinta, takut terulang lagi kejadian menyakitkan. Tapi aku tak boleh seperti ini. Untukku, kamu harus sabar. Sebentar lagi akan ada seseorang yang mampu memberikan segala hal untukmu. Aku tahu kamu lagi rapuh. Harus kuat ya. Hidup di zaman sekarang kebanyakan dijadikan candaan saja. Jangan buat dirimu terlalu jauh bermain ke dalam guyonan mereka. Sayangi dirimu. Buka lembaran baru untuk kebahagiaan di masa depan.